Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim gula Linsik Indonesia yang tentunya beserta kakak-kakak hebat yang ada di dalamnya. Semoga perjuangan, kerja keras, kakak-kakak hebat semua dari tim gula Linsik Indonesia semakin menambah suara pendidikan yang ada di Indonesia. Oke, kemudian... Uh, Wow, Kooperatif SD Muhammadiyah Negeri Serdang Raya, wakil narator kita juga sangat terkesan, sangat excited dengan penampilan kakak-kakak yang membawakan dongeng, kemudian bermusik, menyanyi dan menampilkan wawancara tradisional. Sekali lagi, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim bulan Indonesia. Misalnya dari kami, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah kalian mendengar suara merdu itu? Kok oh, tidak dijawab sih Apakah kalian mendengar suara merdu itu? Lubbing, si ku Nyanyi di pesawat orang jauh, jauh. Aku nyala dengar. Aduh semua penghuni laut juga tahu. Huh. Tinta tidak menyerah. Setiap hari, ia kamu pagi-pagi sekali dan berlatih bersama Mopita si ikan pari.